Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir ke sini. Saya ucapkan alhamdulillah, wa syukurillah. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa menjadikan bahan informatif buat teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, saya ada unit baru yang sekiranya semoga bisa menjadi bahan informasi maupun rekomendasi buat teman-teman nah langsung aja kita ke unitnya satu ada Toyota Avanza tipe E bertransmisi otomatik tahun 2017 ini mobilnya masih sangat eksklusif sekali kilometernya cukup rendah 17.000 km jarak tempuh mobil ini untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota pajaknya di bulan Mei 2023 tahun depan. Untuk nilai pajaknya pun masih tergolong cukup murah sekitar 3 juta 100-an kurang lebih atas nama perorangan. Ini Avanza tipe E 2017 sudah include upgrade atau sudah direkondisi. Rekondisinya hampir menyerupai Veloz tapi untuk interior aja dan bagian belakang untuk di bagian hanya penambahan di ornamen front grill yang sudah krum dan sudah dilengkapi dengan fog lamp tapi untuk mobilnya insya Allah aman nggak bekas banjir dan gak bekas nabrak dan juga ini over fender di bagian sisi kanan dan kiri dan untuk spionnya sudah di upgrade juga menggunakan elektrik mirror retractable yang otomatis seperti Avanzage atau Veloz. Tapi kalau kalau Avanzage belum retractable ya, tapi kalau yang ini sudah di upgrade reflectable. Dan juga untuk di handle-nya sudah di upgrade chrome, sudah tersedia lampu, lampu handle light di bagian pintu ya. Ini karena siang jadi tidak tampak kelihatan tapi sebenarnya ini nyala di sisi handle pintu. Hanya peleknya aja yang masih mengadopsi standar tapi banyak pun masih sangat tebal dengan merek ban Achilles dengan profil ban 185/70 R14. Mobilnya masih sangat bagus, istimewa ada beberapa yang masih sangat original belum pernah dicat di bagian sini sini belum pernah dicat tapi untuk di bagian bumper sudah dicat di sini pun masih asli bagian masih asli dari baru belum pernah dicat oke kita ke bagian belakang untuk di bagian belakang sudah di upgrade seperti Avanza Velos nah, di sini sudah ada garis tegasnya Membujur panjang sampai ke sisi kanan dan kiri pintu bagasi. Dengan list chrome dan sudah dilengkapi dengan head scrap di bawah pintu bagasi. Spoilernya yang model VELOS. Dilengkapi dengan Eikmon Stop Lamp. Baik, di sisi lampunya sudah di upgrade ya. semi Avanza Veloz jadi, kalau dari tampak belakang menyerupai Veloz dan ornamen di sininya pun cover reflektor mata kucing. Baik, biar nggak penasaran, ini dia: "Deng-deng, nah ini yang nilai jualnya yang sangat estetika." ini upgrade kemarin mencapai sekitar 30 jutaan teman-teman untuk audio sound systemnya jadi ini menurut saya luar biasa buat teman-teman memang mengambil tempat bagasi untuk penyimpanan tapi ya inilah hasilnya sangat luar biasa 30 juta dapat ini doang, untuk yang hobi seperti ini tampilannya kita nggak bisa hidupin karena nanti kena copyright teman-teman. Tapi semua masih berfungsi dengan baik. Baik kita ke interior. Interior dashboard masih original. Tapi di sini sudah terpasang head unitnya sudah monitor touchscreen. Dan... Nah, dia sudah terintegrasi dengan Buddha, mirroring, dan terintegrasi dengan Android maupun iPhone. Nah, ini head unitnya, bukan head unit yang sedikit murah, lumayan. Saya kira. Dan ditambah tuas perseneling, skeleton ya, untuk kursi di upgrade kursi veloz jadi dari depan sampai ke tengah ya. menggunakan kursi veloz jadi ini Avanza E semi velos untuk kilometernya jarak yang sudah ditempuh sekitar 19.000 19.000 kilometer sangat rendah untuk ukuran 1.000 tahun 2017 dan di bagian plafon pun masih sangat bersih tidak ada noda-noda masih tampak bagus dan wangi interiornya saya pastikan cukup bagus oke okay. untuk harganya saya jual 1.48 masih bisa nego Insya Allah mobilnya benar-benar yang sudah upgrade Avanza tipe E Tapi Avanza semi-veloz 148 kita jual bisa cash ataupun kredit Untuk kredit diprioritaskan syariah Oke selanjutnya ini ada mobil Honda HR-V Tipe E bertransmisi otomatik Untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota Pajaknya di bulan 6 2023 masih cukup panjang Sebenarnya sih ini Xperia telat ya Tapi Ini Kita bantu Bisa panjang Gak usah khawatir teman-teman Dan untuk plat nomornya Masih sangat panjang 2026 Untuk nomornya Nomor cantik Teman-teman Warna hitam Bertransmisi otomatik ini baru dapat banget belum dipoles, belum di repair kondisinya masih sangat seger. Nah, insya Allah harganya merekomendasi buat teman-teman, enggak terlalu mahal, masih jauh di bawah pasaran. Untuk ban pun masih, saya pastikan masih sangat tebal dengan merek ban Dunlop tuh profil ban 215 per 55 ring 17, masih tebal. 4 unit, bannya masih sangat tebal. Dari kilometernya, jarak tempuhnya masih cukup rendah. Jarak tempuh mobil ini baru mencapai 87.000. 86. 86.000 ya, teman-teman. Kuncinya sudah keyless, engine stop mobilnya nggak bekas banjir dan nggak bekas tabrak. untuk mesin metiknya pun dijamin masih aman kaki kaki pun saya pastikan masih cukup aman nggak ada masalah semuanya masih cukup bagus untuk bannya pun masih cukup tebal semua nggak ada masalah nggak bekas banjir nggak bekas nabrak Untuk mobil HRV tipe E 2016 ini saya jual 215 juta masih bisa nego. Nah, mobilnya masih sangat murah dengan pasaran kondisi saat ini. Teman-teman bisa koreksi harga pasaran yang berlaku. Mudah-mudahan mobil yang saya tampilkan bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan buat teman-teman semua yang ingin mencari kendaraan, ataupun buat seper-seper rekomendasi baik, demikian yang tadi telah saya uraikan semoga bisa menjadi bahan informasi buat teman-teman semua akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun tampilan saya dari Rosa Auto, undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses